Momen yang sangat luar biasa, kemesraan, kekiutan kembali diperlihatkan oleh Lesti dan Bilar saat iklan. Idola kesayangan kita selalu terlihat romantis Sekali ini Papa Bilar duduk di kursi juri Bunda Lesti langsung di pangku Aduh so sweet banget ya Idola kesayangan Semoga selalu bahagia Selalu langgam rumah tangganya Dan mudah-mudahan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Leslar kembali mesra lagi Romantis banget Lesti Bilar Masya Allah kita bahagia banget ya selalu mendapatkan vitamin-vitamin yang super duper membahagiakan kita semuanya. Kemudian persahabat di Simang juga masih tentunya momen semalam. Kali ini Baby L pun ikut andil nih duduk di bangku juri dan alhamdulillah kita selalu mendapatkan kebahagiaan lewat Baby L ya. Papa Bilar tentunya sayang banget tuh dengan Abang Fatih yang lagi digendong Uwak Boril. Kita bangga dan pastinya kita selalu bahagia sekali melihat momen yang diperlihatkan oleh Leslar di atas panggung. Ternyata off-game lebih romantis, lebih cute nih persahabat ya. Inilah yang membuat kita semakin bahagia dengan Lesti dan Bilar. Berikutnya juga persahabat perhatikan. Momen semalam ada momen yang sangat lucu banget nih persahabat ya Kembali acara DA5 memang seru banget kalau sudah ada Lesti dan Bilar Kali ini momen spesial saat peserta Alivia dari Bandung Persahabat yang bercerita bahwa jika masuk DA5 Dia akan memutuskan pacarnya Pacaran sudah lima tahun dan langsung aja gercep airfan itu nyamber aja nih persahabat ya Ada juga kata Irfan di sini yang pacaran 5 tahun Eh pacarannya sama siapa, nikahnya sama siapa Dan Papa Pilar pun pura-pura denger aja katanya persahabat ya Bunda Lesti persahabat ya ikut ketawa tuh Masya Allah Bunda L Tentunya pernah mengalami hal yang sama nih persahabat ya Pernah pacaran lima tahun dan nikahnya Alhamdulillah dengan pria yang sangat perhatian yang sangat bertanggung jawab kepada keluarga. Alhamdulillah rizki Bilar mudah-mudahan selalu menjadi imam yang baik untuk Lesti dan BBL. Momen ini diunggah kembali oleh akun Lesti lestibilar.official banyak sekali komentar yang diberikan di unggahan ini Dari akun Yunia Arifin17 Mengatakan bisa baik di air fun, katanya tuh Dari Noviar bai, Mengatakan kok tepat ya katanya tuh. Masya Allah banget ya Tetap kita bahagia dan bangga Alhamdulillah Lesti bisa Mendapatkan seorang laki-laki yang Bertanggung jawab Kemudian disimak juga bersahabat Di momen selanjutnya ada momen Cidukan Saat Papa Bilar Baby El, dan Bunda Lesti Tentunya ke acara anaknya Kak Tia yang sedang ulang tahun kemarin bersahabat ya Masya Allah, BBL tentunya diangkat, dipanggul Aduh pokoknya ini banget ya melihat momen ini BBL hanya bisa berdiam saja di apapun oleh Papa Bilar Aduh Masya Allah banget Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan Ayang embul diapain aja sama papapnya, malah anteng-anteng aja katanya tuh Itulah BBL, anak yang pintar Hingga komentar pun diberikan salah satunya dari akun Ekstabangga Disitu mengatakan, Masya Allah, Tabarakallah ayang ganteng, gemes, lucu banget Abang Al-Fatih, sehat, sehat selalu kalian, lesler amin Ini doa baik banget juga nih Mudah-mudahan doa baiknya di dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala Kemudian persahabat disimak juga di info resmi dari Bang Buril kali ini Menginfokan, Lesti Bilar akan kembali hadir tampil di Indosiar malam ini. Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, Rizky Pilar akan menjadi host dan Lesti akan menjadi juri malam ini. Kembali, kita akan mendapatkan kejutan spesial bahagia di acara The Academy 5 Final Audition. Ini kebahagiaan dan pasien ini kejutan juga untuk warga Konoha, malam ini kembali tampil di panggung Indosiar satu paket. Doakan mudah-mudahan Leslar selalu sehat ya, dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan. Kita simak juga persahabat di kalimat Caption Info yang dituliskan langsung oleh Bang Dorin. Bismillah, dangdut akademi final audition nanti malam ada penampilan mereka berdua. Leslar, jangan lupa live hanya di Indosiar, pantengin channelnya. Terima kasih, semangat! Itulah informasi dari Bang Boril sebagai manajer Lesti dan Bilar. Dan berikutnya juga, persahabat, ya kita lihat di omongkan Kak Siren. Wah, wow, masya Allah banget nih, Kak Siren semalam memposting foto bareng bunda lesti itu dan ada abang fatih yang sangat lucu dan menggemaskan di postingan ini pun ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh kak siren aduh ada yang kepincut aunty si anak ganteng saleh masya allah tabarakallah masya allah banget ya idola kesayangan kita memang selalu menjadi pusat perhatian di kolom komentar pun ada tanggapan dari bunda lesti Bunda L disitu menuliskan sebuah kalimat Mami Cilen katanya tuh aduh luar biasa banget ya idola kesayangan memang selalu membuat kita bangga dan berikutnya Bang bangun juga akan mengingatkan kembali untuk warga Konoha jangan sampai lupa saksikan hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 acara Malam Puncak Hood SCTV yang ke-32 Dimulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat Sudah dipastikan idola kesayangan kita akan hadir Akan tampil di acara malam puncak HUT SCTV 32 Bersama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Itu bersahabat dia yang akan tampil juga Masya Allah banyak artis-artis papan atas Indonesia Yang akan tentunya hadir di acara tersebut Doakan juga mudah-mudahan Leslie Bilar bisa menampilkan penampilan terbaik